Halo teman-teman, kembali lagi di Taman Bermain Anak Hari ini kita akan membersihkan kerbong kereta yang terkena lumpur teman-teman Lihat, dan ada mobil, truk, eskavator, molen Dan ada kereta juga teman-teman Lihat, berlumpur, berwarna hijau teman-teman Lihat, kotor sekali ya teman-teman Baiklah, jangan lupa teman-teman Untuk subscribe, like, komen, dan share Untuk membantu mengembangkan channel youtube ini Teman-teman, oke Sebelum itu, kita sudah menyiapkan juga teman-teman Sebuah air untuk membersihkannya Wah, bagus sekali teman-teman Oke, ikuti terus teman-teman Bagaimana caranya kita membersihkan lumpur yang berwarna-warni ini teman-teman Oke, okay, let's go Mari kita lihat Baiklah teman-teman Sekarang waktunya kita membersihkan Dimulai dari mobil ini yang pertama-tama Ayo kita lihat Wah, lihat teman-teman Berlumpur Baiklah, ayo kita bersihkan dulu, teman-teman. Ayo kita bersihkan. Lihat, kita kucek, teman-teman. Lumpur berwarna hijaunya. Lihat, teman-teman. Lihat. Lihat, teman-teman. Lihat warnanya sekarang sudah tidak hijau lagi teman-teman Dan ada sabunnya teman-teman Ternyata oke Sudah bersih Kita taruh Baiklah Mobilan yang kedua teman-teman Gerbong kereta Lihat lumpur semua teman-teman Ayo kita bersihkan kucuk-kucuk terus teman-teman sepertinya harus memakai dua tangan lumpurnya terlalu banyak teman-teman wah ayo kita kucuk-kucuk terus teman-teman sampai dia bersih oke sepertinya sudah bersih teman-teman lihat kereta semen teman-teman, gerbong kereta semen ayo kita taruh dulu teman-teman baiklah yang ketiga teman-teman terbong babaranjang lihat lumpurnya berwarna hijau teman-teman ayo kita bersihkan teman-teman kita kucek kucek terus teman-teman lihat ada sabunnya teman-teman lumpurnya banyak sekali lihat oke sudah siap ayo kita taruh Baiklah, yang keempat, teman-teman. Lumpurnya berwarna pink, teman-teman. Lihat, ayo kita bersihkan lagi, teman-teman. Cukup-cukup -cuk terus, teman-teman. Lihat, teman-teman, lumpurnya banyak dan menempel. Oke teman-teman sudah -teman, bersih oke ayo kita taruh dulu lihat teman-teman mobilan berwarna hijau teman-teman ayo kita bersihkan teman-teman baiklah kita taruh dulu di air ini teman-teman dan kita kucek oke terus teman-teman lihat kotorannya jatuh teman-teman wadidaw ada sabunnya teman-teman Lihat Ini seperti lumpur sabun teman-teman Lihat Patus mainan kita bersih teman-teman Oke teman-teman Ada gelbungnya Baiklah Mainannya sudah bersih teman-teman Lihat Oke kita taruh dulu teman-teman Mainan yang selanjutnya Wah, mobilan panjang teman-teman. Ayo kita bersihkan lagi teman-teman. Ayo kita kucek-kucek terus teman-teman. Lihat, banyak sabunnya teman-teman. warna hijau. Wah, sepertinya mobilan ini terlalu kotor. Lihat, sabun semuanya teman-teman. Oke sudah bersih sepertinya teman-teman lihat bersinar teman-teman oke ayo kita taruh dulu teman-teman oke mobil yang terakhir teman-teman lihat truk pertamina berwarna kuning oke baiklah ayo kita kucek kucek terus teman-teman bantu kami teman-teman untuk membersihkan mobil ini ya ternyata lumpurnya lumpur sabun teman-teman ada busanya lihat dan lumpurnya berwarna hijau baiklah ini sudah selesai teman-teman mainan mobil kita sudah bersih lihat teman-teman bersih ayo kita taruh dulu teman-teman oke sekarang teman-teman Rel kereta Wah Lihat Rel kereta yang panjang teman-teman Untuk melintasi Permainan ini Lumpurnya berwarna hijau teman-teman Ayo kita bersihkan pelanian teman-teman Supaya Rel keretanya Tidak kenapa-kenapa teman-teman Ayo kita bersihkan terus Baiklah Sudah bersih, ayo kita taruh dulu teman-teman baiklah rel yang selanjutnya sepertinya kotor juga teman-teman ayo kita bersihkan lagi teman-teman ayo kita cukup cukup, cukup cukup terus teman-teman sampai dia bersih dan kita siap bermain oke, mengkilat, teman-teman baiklah ayo kita taruh dulu teman-teman oke, selanjutnya Wah, lihat real kereta lagi teman-teman. Ada banyak. Kita bersihkan dulu teman-teman. Ayo -teman. nah, kita bersihkan terus teman-teman. Rel keretanya. Oke sudah bersih teman-teman. Kita taruh dulu teman-teman. Oke rel kereta yang selanjutnya. Wah. Ini yang selanjutnya teman-teman. Tidak terlalu berlumpur. Baiklah, kita cuci-cuci terus teman-teman. Lihat Saburnya semakin banyak teman-teman berwarna hijau. Oke, rel kereta yang selanjutnya sudah teman-teman. Baiklah. Lihat ada dua rel kereta lagi teman-teman. Dan ini rel kereta yang kedua. Oke kita lihat lagi teman-teman Kita pucuk-pucuk terus Lihat sabunnya semakin banyak teman-teman Lihat bunyinya ingat Baiklah Sudah teman-teman Kita taruh dulu Lihat lel kereta kita yang terakhir Ayo kita bersihkan lagi teman-teman lihat ini rel terakhir kita teman-teman rel kereta terakhir kita baiklah sudah bersih teman-teman ini rel kereta yang terakhir ayo kita taruh dulu teman-teman lihat relnya banyak teman-teman baiklah sepertinya kita harus menyusun lagi teman-teman dengan rapi oke okay, let's go Lihat teman-teman Wadidaw Mainan kita sudah bersih Dan siap untuk bermain teman-teman Lihat mengkilat semua teman-teman Baiklah Ayo kita taruh dulu teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. 12 dan yang terakhir teman teman rel kereta 13 kita sudah mencuci mainannya 13 teman teman wadidaw lihat teman teman mainan kita sudah bersih lihat rel keretanya sudah bersih teman teman siap untuk dimainkan kembali Badidaw. Baiklah teman-teman Kita sudah membersihkan Rel kereta Tiga gerbong lokomotif Dan tiga buah Mobilan Semen Mobil barang Dan Mobil semen lagi teman-teman Oke Baiklah, sampai di sini dulu video kita, teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa, teman-teman, untuk subscribe, like, komen, dan share. Untuk membantu mengembangkan channel YouTube ini. Oke, sampai berjumpa, teman-teman, di video kita selanjutnya. Dadah!